Adapun pun karakter gawan atau watak bawaan sejak lahir menurut tercemin dari weton yang dimiliki seseorang. Namun, untuk mengetahuinya, seseorang harus sudah tahu wetonnya terlebih dahulu. Caranya adalah mengetahui hari dan pasarannya atau pancawara yakni nama hari dalam bahasa Jawa Pancawara terdiri dari Legi, Pahing, Pon, Wage dan Kliwon.